Hai hai hai Beberapa pertarungan binatang buas di alam liar yang tertangkap kamera selalu menjadi daya tarik di dunia maya Tak sedikit video yang diunggah ke internet itu sukses menarik perhatian hingga mampu mendulang jutaan views dan beragam komentar Maklum, pertarungan-pertarungan tanpa wasit itu terjadi sangat natural dan tak ada rekayasa Yang jelas pertarungan di alam liar itu terjadi karena bertaruh nyawa Jelas saja, video pertarungan-pertarungan binatang buas di alam liar itu selalu memancing adrenalin, sehingga mendebarkan dan memancing rasa penasaran siapa yang bertahan hingga akhir. King Cobra adalah salah satu ular yang bisa membunuh harimau di hutan. King Cobra ditemukan hidup di hutan hujan India dan ular ini mampu membunuh dengan racunnya. Mereka biasanya memangsa ular dan hewan kecil lainnya, sehingga mereka tidak akan menyerang harimau, dengan cara yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu untuk memakannya. Ular-ular ini biasanya menyemprotkan racun dari taringnya ke makhluk yang lebih besar, yang mungkin akan menyerang mereka. Begitu racun menyerang mata penyerang mereka, yang lain biasanya mundur karena sengatan dan luka bakar. Namun apa jadinya jika seekor King Cobra bertemu dengan si Raja Rimba ini? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terkenal dengan bulu berwarna jingga dan corak hitam belang, harimau merupakan salah satu mamalia paling ikonik yang menyimbolkan kekuatan dan keindahan. Namun sayangnya, harimau berada di ambang kepunahan. Terdapat banyak sekali faktor yang membuat harimau, nyaris mengalami kepunahan. Jika seekor harimau berjalan di hutan, lalu bertemu dengan seekor King Cobra, bisa saja akan terjadi sebuah pertarungan yang sangat epik. Kira-kira siapa yang akan dimangsa dan siapa yang memangsa ya? Jika hal itu terjadi, King Cobra akan mencoba untuk menggigit harimau dan bertahan. Bagaimanapun juga, racun mereka cukup kuat untuk membunuh seekor harimau. Ketika seekor harimau digigit oleh ular yang sangat berbisa, harimau akan lemas yang pada gilirannya meningkatkan sirkulasi racun ke organ-organnya yang bisa berakhir buruk. Kerusakan permanen pada ginjal harimau dan organ lainnya dapat terjadi yang akhirnya membunuh secara perlahan. Namun ketika diserang, harimau tidak akan diam saja. Dengan cakarnya yang tajam dan gigi yang besar, bisa saja tubuh king cobra tersebut berlubang hanya dengan sekali cakaran. Selain cakar dan taringnya, ternyata auman harimau juga sangat mengerikan. Sekalinya mereka mengaum, aumannya dapat terdengar hingga jarak 3 km. Saking kerasnya aumannya tersebut, bahkan bisa membuat mangsanya kaget dan mematung untuk sesaat. Meski dapat mengaum dengan keras, harimau lebih memilih gaya berburu yang mengandalkan penyergapan.